Channel Ikebana Lucy. Saya memerangkai Rika Rika simputan ini memakai wadah gelas. Gelasnya ada yang tinggi, ada yang pendek. Gelas ini saya isi batu lalu saya kasih kensan di dalamnya. Saya memakai bahan utama tancapan pertamanya itu pakai jinium jinium mini yang lekukannya cantik sekali yang sudah saya kasih kawat di sini. Ini tekukannya ini namanya D. Ya, ini tancepan pertama yang kita sebutnya dalam bahasa Jepang tuh su. Ya. Tancepan pertama kita taruh di sini. Lalu, tancepan keduanya itu saya pakai ranting kering petrea. Ranting kering ini sudah sering sekali saya pakai karena bentuknya yang Menurut saya cakep, jadi saya sering pakai, tapi dengan beda-beda posisi. Saya lihat ini lengkungannya ini cocok sekali dengan lengkungannya si Jinia ya. Saya caro tancapannya yang kedua di sini. Sudah dapat tancapannya yang kedua. Lalu saya kasih Alpin. alpinanya juga kecil ya. Bina, kemudian kita ikat setiap cabang itu. Kalau diikat, tuh dia mantep. Kita ikat pakai kawat. Ya, di rangkaian ketika ini, semua cabang-cabangnya itu harus dikasih kawat. Oh iya ini saya uh, tidak merangkai dari awal ya karena kalau saya merangkai dari awal ini ada 17 materi, 17 cabang itu akan lama sekali nanti keburu ngantuk yang nonton jadi ini saya sudah uh, rangkai, lalu saya copot, sekarang saya uh, pasang kembali ya, lalu saya kasih daun yang kita sebut three color ini atau dracena karena saya lihat ini uh, matching dengan kelengkungan ini jadi saya kasih daunnya agak ke depan sedikit ya lalu saya juga ada daun aglonema yang warnanya juga cocok sekali saya akan pakai di sana tapi sebelumnya saya akan pasang dulu yang kecilnya supaya bisa mendapat Keserasihan antara dua rangkaian ini, karena dua rangkaian ini itu merupakan satu, jadi dia harus serasi, harus cocok yang di sini dengan yang di sini. Jadi yang kecil ini adalah bagian dari yang besar, jadi dia menyatu. Kemudian saya kasih lagi daun yang ini, di sini, di yang besar, agak ke belakang. Saya mau ikat lagi nih. Oh, saya pasang dulu daun ini satu lagi. Gracena di sini untuk memberi kesan ada volume sedikit di sana. Iya, sudah. Saya akan menje, uh, ikat supaya dia galari-lari. Sudah diikat, tapi baru kita lanjut. Ya, nah lalu kita kembali ke yang kecil ini saya punya daun sindapsus kecil banget tuh ya sudah saya kasih kawat juga semua ini harus dikasih kawat harus ditekuk satu-satu Tekukannya yang namanya D itu lalu setelah itu kita beralih ke yang besar lagi yang besar saya kasih ini Ya kembali lagi ke yang kecil jadi, bisa kita dapat keserasiannya ya. Kembali lagi ke yang besar. Yang besar ini saya akan kasih daun di sini. Lalu di sampingnya juga. Ini lihat coba, kecil sekali ini. Oke, harus pelan-pelan ya, lanjutnya juga. Lalu saya kasih, nah ini saya pakai Krisan spray. Krisan spray, spraynya kecil sekali, coba teman-teman lihat. Ini gede bunganya hanya sebesar kuku saya. Jadi kecil memang. Kita taruh di sini. ya Lalu ada lagi satu krisan lebih pendek, saya akan taruh di dalam. Jadi dia ada ee, dalam. Terus ada ke depannya, jadi nanti ada dimensinya Kemudian saya punya lagi Jinia e, kecil Yang akan saya taruh di paling depannya Jinianya saya taruh di paling depannya Iya. Oke Lalu di bagian yang kecil saya punya daun iksora Di sini Ya jadi rangkaian putai futa futakabu ini dua menjadi satu. Ya, coba saya lihat dulu. Kita betulin sedikit di sininya. Oke. Okay. Ternyata merangkai rika putai kecil itu mini itu jauh lebih susah dari rika biasa atau rika standar, karena dia kecil ya, bahannya kecil. Jadi, delicate sekali. Kita harus sabar, harus uh, telaten, harus hati-hati. Kalau enggak, dia tangkainya suka pada patah. Dan mencari bahannya juga agak sulit karena mereka harus kecil-kecil, uh, ya. Jadi, bisa mendapat suatu keserasian. Nah, ini sekarang, dikasih input Mini Ini sudah selesai. Jika berkenan, teman-teman silahkan. Share, like, dan subscribe Terima kasih